Baiklah para sahabatnya manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah info persahabatnya dari Ibu Harsiwi kembali menginfokan soal acara Dangdut Akademi 5 yang akan dimulai tanggal 7 Februari 2022 Ini mulai audisi online persahabatnya perhatikan di sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Ayo, ada yang bisa nebak tidak siapa yang akan jadi juri dan host dan Akademi 5 nanti Pasti penasaran ya? hehehe. Lalu siapa yang ingin menjadi The Next Lasty Kejora? da 4 Field dan Ical majeni Official Reza Zakaria dan Evima Sambaril Dan lainnya, jangan sampai lewatkan kesempatan menjadi bintang DA5 Mimpi menjadi bintang dangdut Indosiar sudah di depan mata. Jadi tunggu apa lagi? Ikuti audisi online DA5 melalui web www.kapanlagi.com dan www.indosiar.com Mulai 7 Februari 2022, ikuti perkembangan berita di akun Instagram Indosiar juga. Dan nantikan The Academy 5 segera di Indosiar. Wow, persahabat ya kira-kira. Ada yang bisa nembak nggak nih? Untuk menjadi juri di DA5 Ini kira-kira siapa aja persahabat ya Dan hostnya pun siapa aja Bikin penasaran persahabat ya Belum dikasih klunya juga nih Oleh Ibu RCW dan Indosiar Siapa yang akan menjadi juri di acara tersebut Di kolom komentar banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Instagram Lesti mengatakan di kolom komentar, kira-kira Dedek jadi juri nggak ya nih Bu Siti Ahmad? Wow, kira-kira Dedek Leslie jadi juri nggak ya? Kita lihat juga di jawaban komentar dari akun Travalia salsa Bila Putri mengatakan, tanggal 7 besok akan spill juri jurinya Min. Kita tunggu semoga ada Bunda L. Meski nggak harus tiap malam karena ada Abang L, tapi masih ada selang sling biar TV kunyalah. Karena kalau nggak ada mereka jangan Jarang nonton TV Katanya itu bersepeti ya Masya Allah Semoga saja ya berharap banget Leslie Kejora Menjadi salah satu juri di Dendut Akademi 5 Kita lihat juga ke kabar selanjutnya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari BBL ya Masya Allah Si Endut Melek Masya Allah luar biasa ya Bunda Leslie Kejora Pasti gemes banget ya Sampai di video videoin dan langsung diunggah di IG-nya Bunda Lesti Masya Allah, luar biasa Dan BBL ini lagi di dalam mobil ya bersama Enin. Wow kira-kira mau kemana BBL Mudah-mudahan saja ada kabar baik Dan kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesengan kita Momen ini pun diunggah kembali Atau di kembali oleh akun Lesti Pilar Team Banyak sekali tanggapan juga Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Nikang Sukantri mengatakan Gak nahan, pengen nyubit Gemes ya selalu ya Abang El Kasip Amin, allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Melody Cartoon Underscore mengatakan Gemes banget, gak kuat sama tatapan Plus double chinnya Wow, luar biasa banget ya Banyak yang gemes melihat BBL ya luar biasa nih ya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 Bumi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.